Empat ya, E 4 E 4 nah, Itu kode errornya. Oke, okay. <coughs> biasanya seperti ini ya. Biasanya printer seperti ini kalau narik kertas seperti ini, narik setengah setengah atau narik separuh saja biasanya kemasukan sesuatu di penarik kertas ya biasanya kemasukan sesuatu di penarik kertas oke, langsung saja kita eksekusi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di tutorial printer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara servis sebuah printer hp ya toh. xp ya, hp hp tipenya adalah Nih ya, tipenya ada di sini. HP inteng 310 ya. Kasusnya adalah tidak bisa narik kertas ya. Atau narik kertas separuh, atau narik kertas sedikit cuman tidak sukses ya. Tidak keluar sampai sukses. Oke, langsung saja pada tutorialnya ya pada printer ini langsung saja kita hidupi sini ya kita hidupi printernya oke perhatikan angkanya ya angkanya nol berarti printer normal ya ya printer normal tidak error biasanya kalau error akan ada Lampu ya berkedip ya cuman ini tidak ada nyala error Nah sekarang Kata usernya adalah kasusnya Tidak bisa narik kertas Atau masuk sedikit cuman nge, -nge print Separuh kertasnya ya kita tes saja. tes kita kasih Kertas ya Kasih kertas Kemudian kita tes Kopi ya Tes kopi hitam Okay, ya. Printer sudah narik ya. Printer sudah nah apa namanya sudah mulai ngeprint. Nah ini ya. Oke, okay, ya ngeprint separuh ya. Ya. Bisa ngeprint. Bisa bisa kertas bisa masuk, cuman sedikit saja ya, sedikit saja terus sisanya error nah seperti ini errornya ya lampu akan menyala di sini alarm okay. e e4 ya e4 e4, e4. itu kode errornya oke okay. <tuh> biasanya seperti ini ya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 Mohon maaf ya karena di sini pinggir jalan besar jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali jadi harap dimaklumi. Oke, langsung kita saja ya kita matikan dulu ya printernya. Kita matikan dulu. Setelah itu kita cek sini ya, kita tarik kertasnya ya. Oh, masih hidup. Entar dulu ya. Printernya masih hidup. Kita tunggu dulu biar mati dulu mati mati ya, ketekan, tekan lama ya, mematikan. nggak mati mati. mati sudah ya. Nah ini kertasnya ngarpin separo ya. Ini kertasnya kita tarik saja ya. Oke, kertasnya. Nah ini perhatikan di sini tidak ada yang rusak ya ujungnya. Nah cuman ada bekas sedikit. Nah ini kayaknya ada sesuatu ya. Ini ada, ada terlip apa namanya? Ada bekas sedikit. Cuman tidak parah ya. Ini biasanya biasanya di sini ada sesuatu yang yang mengganjal ya pertama kita lakukan adalah kita cek bagian sini ya bagian dari, dari mana dia masuk kertas nah itu kita cek kita balik dulu ya kita balik printernya Terus Kemudian kita tutup nah sekarang kita cek menggunakan lampu ya saya gunakan lampu nah, kita lihat sepertinya tidak ada sesuatu ya nah, tidak ada yang terlihat di sini ya tidak ada yang terlihat di sini kita gunakan lampu nah kalau tidak ada terlihat di sini berarti kita cek lewat depan ya ini kan cek lewat apa namanya ya depan atau belakang ya ya seperti itu pokoknya ya Cek lewat ah, mohon maaf ya karena sini apa namanya saya megang kamera sendirian jadi agak ribet sedikit ya oke okay. kita buka lewat sini ya kita tarik cara bukanya ada ya kita tarik saja ini tarik kemudian kita tarik juga ini oke okay. nah di sini kita gunakan lampu ya nah <tutup> gunakan lampu untuk penerangan agak susah kita pakai lampuan aja ya nah ini kita nah mantap ya nah gunakan kita siapkan sebuah obeng min ya untuk mencongkel sela-sela arah kertas keluar ya nah, kita gunakan obeng min cek semuanya Apakah ada sesuatu Oh ya jangan lupa kasih lampu di sini ya supaya begitu kita lihat dewat yes. nah. ya kita kasih lampu daerah sana kemudian baru kita kelihatannya lakukan seperti ini ya teman ya Nah di buka seperti ini kalau masih tidak ada terlihat cari sebelahnya lagi nah itu ada tuh ya tuh mungkin kalian tidak melihat ya ini ada sesuatu kelihatan ya ini apa ini ya? eee, kotoran apa gitu ya nah ini yang mengganjal belum semuanya tapi ya kita ambil lagi nah nah ini yang lebih besar ya kayaknya tai Tahi cecak ya, tahi cecak ini. Tapi keras, nah, ini keras ya, ini keras. Ini. Mungkin ada lagi masih ya, Kita cek lagi. poi lakukan seperti ini ya, teman-teman mungkin kalian tidak bisa melihat dari video saya ini, cuman caranya seperti itu ya. Nah ini kita geser juga, ini kita kita cek bagian sini, apakah masih ada? tidak ada kelihatannya kelihatan nah, ya kita coba lagi ya semoga cuman ini saja terbuang dulu ini kita buang dulu nah kita toput. semoga itu saja nanti kalau masih nyangkut kita cek lagi ya nah, seperti itu tes kita hidupkan lagi Kita pasang kertas lagi, ya. Oke, lakukan fotokopi, ya. Belum, ya. Belum narik mana ini? belum ada narik ya nah ini sudah narik ya oke sudah bisa keluar ya saudara-saudara sudah bisa keluar kertasnya nah ini hasil fotokopian kita tadi Nah sudah bisa teman-teman ya berhasil ternyata gara-gara tai cicak ini ya Gara-gara tayu cicak ini, printer tidak bisa narik kertas ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, subscribe channel kami ya. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Nanti apabila ada update terbaru dari kami, maka Anda akan mendapat notifikasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.